Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabatku sekalian? Semoga kabar baik, sehat, dan bahagia. Kita berjumpa lagi. Dalam video kali ini kita akan berbagi tips 6 penyebab kenapa cinta bisa berubah dalam diri seseorang. Tanpa disadari cinta yang dimiliki seseorang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Dengan banyaknya faktor dan faktor tersebut sering tidak kita sadari hingga akhirnya cinta itu benar-benar telah merubah segalanya. Kita tidak tahu kapan pastinya cinta itu perlahan berubah dan memudar. Cinta bisa berubah jadi benci yang akhirnya kehilangan rasa cinta itu. Berikut ini kami bagikan 6 tips penyebab kenapa cinta itu bisa berubah dalam diri seseorang. Yang pertama, Kebersamaan dan waktu. Waktu yang banyak dihabiskan untuk bekerja dan kepentingan teman-teman bisa membuat cinta berubah. Semakin sedikit waktu yang diluangkan untuk cinta, akan besar pula kemungkinan untuk cinta itu berubah jadi pudar karena kebersamaan dengan orang yang dicintai sangatlah sedikit. Yang kedua, godaan dari cinta yang lain. Hal ini seringkali menjadi penyebab putus cinta pada kebanyakan hubungan asmara. Datangnya rasa cinta untuk orang lain yang lebih membuat hati berbunga, bisa membuat kita menjadi buta. Kita menjadi mengabaikan rasa cinta yang lama dan lebih menikmati dicinta yang baru. Yang pada akhirnya cinta yang lama perlahan berkurang. Tak heran, banyak hubungan asmara berakhir karena adanya orang ketiga. Yang ketiga, rasa egois. Jika ego yang didahulukan dalam menggapai permasalahan yang pasti terjadi dalam hubungan percintaan, maka rasa cinta yang akan menjadi korban. Orang yang egois tidak mau mempentingkan banyak hal demi kepentingan bersama. Ia akan menuruti kehendak sendiri, meskipun cinta dan perasaan menjadi taruhannya. Yang keempat, ketidakcocokan. Cinta itu seharusnya bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing, sehingga menjadi sempurna. Cinta bisa menyatukan perbedaan-perbedaan karena cinta itu buta, namun cinta yang dulu ada bisa saja berubah karena ketidakcocokan pada pasangan. Yang kelima, cinta yang tersakiti. Seseorang yang terus tersakiti karena terlalu mencintai pada akhirnya bisa berubah menjadi sebuah kebencian. Rasa sakit karena terus disakiti oleh pasangan, dan perasaan yang tertekan yang dialami perlahan akan mengikis rasa cinta itu sendiri. Yang keenam, sikap dan pasangan yang berubah. Sikap pasangan atau orang yang dicintai juga bisa membuat cinta yang kita miliki berubah untuknya. Di saat ia melakukan tindakan-tindakan yang memancing amarah dan ketidaksukaan kita secara terus-menerus tanpa bisa dihentikan, maka rasa cinta itu juga akan ikut terpengaruhi, yang perlahan menjadi berkurang atau menjadi benci. Itulah enam penyebab kenapa cinta bisa berubah dalam suatu hubungan. Rasa cinta bisa berubah pada salah satunya atau mungkin dua-duanya.